Jangan tetap teguh, walaupun hatimu sedang redup. Ingat kata Mario teguh, kebahagiaanmu lebih penting daripada memberikan cita pada orang yang menyakiti dirimu.